Baiklah para sahabat Lesti dan Rizky Billar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya sebelumnya pemirsa kami mengucapkan dulu nih selamat Hari Pahlawan Nasional yang di tanggal 10 November 2022. Lesti Gejora sebagai singer, masya allah banget ya, Bunda Lesti Gejora pun ini adalah pahlawan bagi kita semuanya yang selalu ber berprestasi yang mengharumkan bangsa. Luar biasa. Kita lihat juga perselamat kalimat caption yang dituliskan oleh al Alfatin Infotainment Selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2022. Semoga terus lahir pahlawan-pahlawan muda berprestasi yang mengharumkan bangsa, memiliki semangat juang dalam membangun negeri serta menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Amin. Masyaallah, ya. Lesi Kejarah adalah salah satu pahlawan Bagi kita semua Karena selalu menjadi salah satu inspirasi Untuk banyak orang Kemudian persahabat jadi ya, simbang juga Di ibu siwi sebelumnya Masya Allah banget ya ada postingan Dengan abang L yang berkunjung Kepada omannya Masya Allah saya selalu abang Fatih Semoga bunda dan papa Juga persahabat ya Hubungannya terjadi dengan baik Untuk selalu memberikan kebahagiaan dengan Ibu Harsimi aman, kita selalu bangga semoga tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Ibu Siwi dengan leslar amin, dan di postingan ini pun menuai banyak sekali komentar diantarin dari Bunda Hetikus Endang yang ikut menanggapi Bunda Heti mengatakan Alhamdulillah hati seorang Ibu manapun akan luluh Ikut senang bunda lihatnya Masya Allah, luar biasa Ada juga tanggapan dari Aldi Taher Persahabat yang bikin salvo kalimat komentarnya Demi BBL Ayo suaranya Saling sayang, saling sayang Saling maaf, saling maaf Cici Kiki Saputri Lesti Kejuara Namanya di tag persahabatnya Untuk saling maaf dan saling sayang Kata Aldi Taher. Kemudian juga persahabat ya. Ada sebuah postingan dari akun fanbase Leslar Boy Update Al Fatih Bilar kita simak. Bisa kemungkinan Mama Hariswi Ahmad juga lagi memperjuangkan Leslar lagi untuk bisa tampil di TV. Toh boykot itu pun gak ada seiring berjalannya waktu. Hingga menuai banjir komentar juga di postingan ini. Di antaranya dari akun Maria Tulkitiah satu mengatakan, bilar nggak di TV nggak apa-apa. Yang penting bisnisnya lancar, berkarya di belakang layar. Semoga selalu diberi kesehatan dunia Akhirat, amin Ya Allah, amin Mudah-mudahan yang diberikan kesuksesan dunia dan akhirat untuk papa Bilar Dan kita lihat juga perselamatan ya Tanggapan dari aku Nurjana Sulis mengatakan Lebih tepatnya memperjuangkan Lesti Kalau Bilarnya untuk saat ini masih susah Akan banyak pro dan kontra kalau diambil TV manapun TV pasti akan mempertimbangkan lagi itu banyak sekali beberapa tanggapan yang dilontarkan persahabatnya tetap sebagai fans, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya kemudian persahabat kita simbang juga untuk outfit Abang El, persahabatnya Masya Allah ini outfit yang sangat kece dan sangat luar biasa, harganya pun merek Gucci, persahabat yang dibanderol, seharga Rp untuk baju atau sweater yang dipakai oleh BBL, celana yang dipakai pun tentunya harganya mencapai Rp 3.059.550 dan untuk sepatu yang dipakai persahabatnya Mickey Hoss mencapai Rp 2.394.884 Masya Allah Berkah barokah selalu untuk rezeki adalah kita, amin. Iya, reban, alamin Kemudian, bersahabat disimak juga di bawah di guys, Bang Bobi Suarez. Satu jam yang lalu, persahabatnya ya, mempromosikan channel YouTube-nya ini lagi membahas rahasia rendang dan leslar. Wow, yang belum mampir silahkan aja langsung cus ke channel YouTube-nya Bang Bobi persahabatnya ya karena disitu pembahasannya soal Lesti dan Rizky Bilar juga ada. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga... Cidukan vitamin lainnya Di hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan Kabar menarik, kabar terbaru Dan bahagia dari Leslar tentunya Ini dulu informasi Di sore ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh